And at the end of the video I'll share with you guys my observation and reactions if you want to see that then please stay until the end of uh, the video that's it guys now let's get started president The, uh, in the com commandos. This was in, uh, 10, 2016, Ini sudah di November merupakan perlengkapan pendaki serbu. Oh, this is oleh prajurit Kopassus. Selanjutnya di hadapan kita saat ini adalah merupakan seluruh perlengkapan yang dimiliki oleh tim penembak jitu. Wow. Di hadapan kita saat ini adalah like ini adalah senjata anti material yang dapat menembus lapis baja dengan kaliber 12,7 mm selanjutnya, ini adalah AX308 bolt action selanjutnya di kita ini adalah merupakan kaliber 7,6 untuk pengintaian, baik secara personil perorangan maupun pengintaian daerah ini adalah drone yang dimiliki oleh detasmen bantuan Kopassus dalam rangka penggunaannya disesuaikan dengan tugas pokok yang gemban oleh prajurit GDP Pindad. Yang kedua adalah senjata Serbu SS2 varian 1. Senjata ini adalah merupakan senjata buatan Pindad. Pertama, semua Minecraft <laughs> rakyat Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada para prajurit komando pasukan khusus sebagai prajurit tentara nasional Indonesia. Para prajurit Kopassus senata siap ditugaskan di manapun untuk menjadi bayangkari negara dan bangsa, dan tidak pernah gentar membela ideologi negara Pancasila, serta selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada momentum Hari Pahlawan ini, saya sebagai panglima tertinggi memerintahkan kepada para perwira dan prajurit Kopassus menempatkan diri dan menjaga persatuan indonesia TNI adalah satu oh. yaitu tentara nasional yang bisa me mempersatukan ras mempersatukan suku, mempersatukan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan terus menjaga kebinekaan, kebineka tunggal ikaan -N -A -D. dengan itu Indonesia bisa menjadi bangsa yang majemuk, yang kuat, dan solid, saya tahu di sini hadir Satuan Sandi Yuda, Satuan Para Komando, Para Ko, Satuan Kultor. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan semua bangsa, para pendiri Tentara Nasional Indonesia. The nice. understand <laughs> mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bagi kita, memperjuangkan Indonesia yang satu, Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan adalah mutlak. Prajurit TNI dimanapun berada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk kejayaan dan kemajuan Indonesia berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok untuk kejayaan Indonesia. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Salam Komando! Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow, he's going meeting them one by one. That was from like you know four and a half, five years ago now. We all want to stay away from one another, wearing masks, no hands shaking. Oh wow, Yeah, yeah. With the president there, nice. <laughs> nice. Everybody's feeling the energy. <laughs> That's pretty cool. <laughs> nice. This one's probably the most special one since the president is there with them. It's <laughs> like kill it. <laughs> nice. Interesting guys, that was pretty cool. So the president when he uh, visited the commandos, I guess had a quick uh, chat with them and then they did the yell yell. It was pretty cool. The yell yell I think had to be uh, the, the craziest since.